anu kula nu bingung zaman akhir bingung wong kajian tafsir kok ana kitab terus piye wong Weng sing wong ak mondok puluhan tahun ramet setia alun kok ora mau mondok kok terus mengkaji tafsir piye kowe khusnudzon so iku ko haram khusnudzon gak meyakinkan bingung kan kowe milih dia yo khusnudzon apa suudzon suudzon haram ayo milahi khusnudzon bodho zaman akhir kok khusnudzon ayo dia. roh potongan wong ngono iku milah khusnudzon apa suudzon ayo jawab ngaco apa apa benar rumah rawan hukum kamu benar rumah, <laughs> saya melihat di khusnudan khusnudan, <laughs> <laughs> oh, khusnudan um, kamu kamu yakinkan, saya melihat di melihat di, orang milar orang milar ramilar, apa? Sudan ya rayu muka Tikus bakat-bakat tuh udon. Oh, udon sudah tahu. tapi di oh. bahasa no Bahasa lu seudon itu? Jadi ono wong ngerayu bisnis. Terus kue rapati percaya. Nanti barat anak udon kan dosa Lepor langsung investasi. wah oh, iktiat. Ati-ati. Yes, ono ayo. bahasa lu seudon itu? Oh, ono ono tapi kalau pastikan saya itu syukur dengan Mucal itu, syukur sekali, karena tadi ini wasiatnya pahne, Fahimah, Mbah Fahimah, Mbah Fahimah kandung ini buang dihormati itu Kudus, keluarga beliau paling dihormati itu Kudus sama Lasem, karena Abah beliau itu orang lasem. Ibu Ed yang Kudus, karena kalau ini di darah Lasem itu di darah Kudus, saya di darah Tuban, jadi keluarga besarnya Bapak niku yang di kampung Siti Syariat, Siti Syariat itu Mbaknya Sunan Bunang, jadi di kampungnya Bapak itu dekat Ibrahim, apa? Asmauroko dia hanya dua gitu, di situ rata-rata, rata-rata, kalau obat memastikan rata-rata itu dulu di zaman Siti Sari, Siti Sari itu Mbaknya Sunan Bunang. Malam itu kolam juara sekti, akhirnya udah sekti itu, Mas Tew, suara sana tuh harus bener, Sekolah ngaji itu kan bambu, insya Allah jadi harus bener aja, orang lajur bener, semelimah masalah muridku itu, ya tapi ya zaman akhirnya apaan ben, gue rame-rame itu pokoknya tak warai, aku sudah bisa jawaban. aku sendiri si Dina Ali karena mau jadi aku sebenarnya ketemu pangeran. Hak guru-gurumu bener, kok muridmu benar bener. tak jawab, pokoknya gue tapi si Idina si Ali, si Ali tau di kita-kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja ketika engkau pimpin, Islam ini kacau banyak perpecahan gini-gini. Jawabnya Syedina Ali, Abu Bakar pas mimpin, itu anak buaya ape-ape koyok aku. Pas aku mimpin anak buaya koyok kue -koy. <laughs> Jadi Syedina Ali itu pernah disalahkan sama umatnya. Dulu Islam dipimpin Abu Bakar Umar itu tidak banyak konflik. Ketika era Syedina Ali, kan banyak, tak wari, caranya ngeles. <laughs> Jadi aku enggak tahu kok, kowe bener lah iya pas Mbah Mundu dadi kiai iya murid e Kados pula pas kulo dadi kiai terus nang jemin dadi aku wis jawaban jabatan ngeles no ngeles ku endo wak politikus yo iya. ngare <laughs> Sedinali si wis iya. nemu pinter tenan ya akhirnya sing takok klagep wah mena iya. yo wah semtakok barang iya. kan dia nyongkone Sedinali si terpojok dengan pertanyaan seperti itu beliau itu Iyo zaman Abu Bakar stabil, itu mereka pas beliau mimpin umatnya kaya aku maksudnya kaya aku, orangnya api anu, pas aku mimpin, umatnya kaya ya itu, karena aku melarat zaman Mbah Musugek, itu mereka buyut juga anak, pas kediman Yowis, karen ke melarat yaudah, akhirnya kalian terus atau turunan ke-8 dulunya buyutku, Iku pitung turunan gantil lagi kok melarat, aku turunan Kedelapan, pas entek ngomong turun Mbah-mbah ku ngualim, kok bodoh, biasa turunan ke <tip> <tip> <tip> Tapi itu meriki turunan ke delapan, sehingga ngalim itu seik Gus Koyum, Mbah Sahaliku, Sakdure Gitu, pada ini kan mulai, misalnya buat hitung, Kulo Ibu Mbah Mbah Sofia, Mbah Hafsa, Mbah Maksu, Mbah Soleh, Mbah Nabi Sepuh Kulo mpun ke delapan aman nih sih, kok ada mitos itu bisa dilawan. Wah kudriyatam mbak tuhan, lah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim turunan ke berapa? Sa'duri berapa? Oh Sa'duri wow lu, tapi aman napa? Saya apa Fakir khotbah, saya nggak Nabi pun kok ada aman napa? Jadi mitos itu bisa dilawan apa. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> dilawan, nah. tapi gak kira bisa ngelawan, ya mau pas <laughs> malah ada <laughs> yang telus tuntas, oke okay? bayi alim putus ini budu, mau okay? <laughs> itu malah parah menang, orang anti putus gak suge malah akan menang bayi suka putus ini melarat ke dunia ini tidak ada bapak ewa itu banyak yang menang oke kalau seorang ngaji niki relax, tapi kalau seorang sanat itu dijaga, Napa sanat itu Saking menghormati ke Mbah Mun, Saya dulu ngaji beliau Faidul Khobir fi ilmi tafsir khula soh sohtut Karena Mbah Mun sendiri yang baca dulu Saya masih ingat ngaji Faidul Khobir Karena saya itu hafal Qur'an sehingga saya paling disayang Karena ya tadi selain paham saya hafal Qur'an sehingga sering diminta neruskan ayat Ya terus sering jari sendiri sama Mbah Mun. Sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari itu dikarang oleh Habib Said Alawi bin Abbas sama Sayyid muhsin al-Musawa itu orang eh, mana itu Kangali Palembang. Jadi duetnya Sayyid Alawi itu sama orang Palembang. SD-nya masih di Palembang. Terus beliau hidup di Mekah. E, kawan dekatnya beliau tidak narain apa tafsir ini, tafsir apa faidul Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Era dulu ada Mbah Mahfud, Senawawi, Raden Asnawi. Era modern, banyak, termasuk sekarang ada Mbah Mun. Mbah Mun saat nyolati karena ya diakui kapasitas internasional. Terus apa, Fadul Barokatnya Mbah Arwani juga diakui ulama-ulama Mesir, dia mikir oh apa, sekarang itu Indonesia luar biasa terus kemarin dokter-dokter tafsir adalah orang Indonesia yang termasuk Muntaz ada Pak Kurey Siap, ada BCOF, jadi Indonesia itu agar merusak yang mereka, tidak jamin itu karena ini ngamuk, orang-orang yang mengamuk, orang-orang yang mengamuk, tapi ngomong, wajh, tidak tersinggung berarti cahaya itu, tersinggungan itu berarti menderita itu kalau tersinggung cahaya <hurra> itu no, <hurra> karena kita secara sanad tidak ada masalah, kapasitasnya internasional semua semua harus saya, saya, mafud Era modern dulu, termasuk dokter Mumtaz di Al-Azhar, Pak Quresh gus Gesiwafur, selalu ada orang Indonesia. Murid Kesangan said Muhammad dulu-dulu ya, termasuk orang Indonesia, gus Ustad Ustaz ya seputar orang Indonesia. Mulai masalah pr UPR bagi generasi ini, sammen, ya harus buktikan bahwa Sanat itu masih berlaku. Keren ini loh, masih apa? <tuh> anggara ya, saya sudah tersisa di Mas Mesti ya, mau meniru sih kan. Sih kan. Gue sih gue tak dokumen jawaban nih gue. siap-siap udah di Gue nak gagal dari Kiai harus di jawaban nih gue udah di. gagal. Tapi yang jelas gue lo pastikan sana tuh harus dijaga. Baru kahnya baca kitab-kitab itu senang Dulu saya itu ya tak pernah tak perhatikan. Kok ada wayu kot daru kok bela kaulihi tak Allah ya kanak buduku. Dulu saya ada sama perhatikan. Baru tak ngenang nyo. iya, iya Ia budu makna kepadaMu kami nyembah. Misalnya Allah sing ngetikane, aku kena ya kajina bi, yo kaco. Tapi orang deran ngetikane, Allah mewah kok Allah yo ya mesti ngetikane Allah. Tapi nak Allah sing langsung ngetikane kajina kan maknanya jadi kaco kan? Karena menerimaan ini kepadaMu, aku Akhirnya mau fasir winter, ya mau. Sebelum ia akan butuh ditakdirkan kata, pulu berarti fre. Allah ketemukan di Nabi kira-kira seperti itu Nabi diwarikul ya Muhammad iya kanak budu kan terus bener terus. ya wes berarti yang kita baca itu kalamuwah yang sudah kita tirukan sehingga ya sudah ketika iya kanak budu ya di Allah darani kita ya kita pelafat kalimat itu ketika kita sholat iya kanak budu pelafat kalimat itu ya kita kita kepada meskipun asal-usul itu tentu kalah kalahmu oh. paham ya? yeah. tapi ojo yeah. bayangno, Allah ngedikan kan aku neng kue lah terus maknanya ini piye, dul dul, paham yeah. <laughs> yeah. dong ya? ya yeah. nah, maksud Allah ngerti kan ini neng kue? ihdinas sirotom, aku dalan ya, piye terus, gue ora orang karu-karuan ya mesti wae sedurunge ngene loh, cengke nak dungo tak warai ihdinas oh. terus gue nirak na <laughs> ya dong ya, clear yo, yo ya? ya clear ya? Yeah. Yeah, clear, ya. Yeah. Yeah. Yeah awas ah, nak salah. <laughs> deni uang, so,